Oke kembali lagi bersama catatan kaki Bulkir <tuk> Ini teman kita terkau. Oh ya tolong diperkenalkan sama tawangan orang-orang disuruh Saya orang -orang perkenalkan ya nama saya Nyomananda Dan saya ini berasal dari Lombok Dari Lombok? Lombok Lombok Eh ibu kota Lombok apa bang? Ibu kota Lombok adalah Mataram Oh Mataram iya. ya Kota Dimana kecil kan? sejuta k... <tuk> Saya pakai masker karena saya <tuk> lagi pilih <kartu tuk> Itu dijuluki sama ya, orang Bali itu Pulau seribu masjid sejuta maling orang Bali Oh sejuta kali Tapi balis. anda tahu kenapa orang Lombok tidak takut berbuat kriminal? Kenapa? kenapa? Karena di sana banyak masjid Nyari tempat tobat gampang gitu Wih, ya Wah. Dan kita gak lupa untuk mempromosikan barangnya sudah datang pak ya Enggak ini udah pak nah, Udah kan uh, ya. nah, nah, ini kemarin kan kita ngundang orang Jawa ya Orang Dan Jawa Sekarang kita ngundang orang Lombok ini Kita orang. ingin tahu perspektif orang Lombok ketika melihat uh, Indonesia sekarang nih Iya bang gimana? asing nih ya, ya Sekarang Indonesia saya lihat banyak bencana ya Banyak bencana Terus saya lihat sekarang juga banyak kasus pembunuhan. Benar? Oh, iya banyak sekali loh. Baru-baru di Bali, di Bali. Di, di Bali. saya ah. kan, kemarin di Denpasar ada pembunuhan pegawai bank. Mm. Oh iya, iya anehnya iya. setelah dia mati katanya positif corona. Mm -mm. Ini oh, iya. mayatnya direpit gimana ini? Iya itu sulit. Oh, mayat sih. direpit itu di mayat dimandiin harusnya. Kan? Iya. iya harusnya kan nggak seperti iya, itu. Mayat iya mayat di kepalanya. <laughs> <laughs> Tapi setelah itu kasusnya sampai mana tuh gak tahu juga. Iya saya juga nggak tahu. Nah, sudah tangkap ininya apa tuh yang pelakunya? Um ya. Umurnya empat iya, belas tahun. Empat um, belas tahun, empat belas tahun. Udah bunuh ya. Ya, eh, lu 14 tahun masih ngantri di Warnet Dia Iya. 14 tahun sudah penuh orang, Udah penuh iya, orang. Ya. Keren Udah. sekali ya Apalagi 22 tahun ya Tapi Udah. setelah itu ada kasus pembunuhan Ada kasus ya. pembunuhan ah, kalau... lagi Tidak berselang sampai 1 bulan Ada pembunuhan ah. berikutnya Ya, itu kalau salah Orang Jawa Barat kata. Orang Jawa ada Barat Ya, di hotel, di hotel Subang ya, Subang Subang, orang Subang, Subang. Subang. Subang. Dan Lompom tapi ya. detik ini sih aslinya petugas sih katanya Gojek sih. Yang memakai kostum Gojek, enggak tahu orangnya. Oh bukan, bukan kostum, tapi helmnya Gojek. Helmnya. Ya, jaketnya ya. merah Modus-modusnya berarti. Ya. Tapi kenapa, Bang ya? Anda kan orang Lombok itu sudah terbiasa pencurian kan gitu, Bang ya? Ini kenapa di Bali sekarang hit gini-gini, Bang? Gara-garanya gini. Itu semua saya se kenapa saya bisa jadi seperti itu karena didikan di sekolah. Gini, Gimana gini. tuh? Jadi dulu ada teman saya yang suka dihukum nulis di papan tulis sekarang sudah jadi sekretaris. Okay. Oh, ada juga teman saya yang dulu sering dihukum menghormat bendera. Sekarang sudah jadi tentara. Uh -uh. Nah, saya dulu suka dihukum lari keliling lapangan. Uh -uh. Pokoknya sekarang saya jadi pencopet. yang tidak tertangkap. <laughs> Tapi ya mungkinkah orang lombok itu berimigrasi ke sini bang? Dari dulu tuh Bali aman-aman aja gitu loh bang. Malahan di Bali lebih gawat. Dulu ada bom Bali, bom lombok tidak ada gitu misalnya. Iya maksudnya uh, lebih aman, maksud gimana ya ngasih tahu ya? Kenapa baru sekarang hit pembunuhan kayak gitu kan? Apa? Gimana? Kemarin yang pembunuh berempat belas tahun nih? Orang Bali kan orang Bali. Jadi kita ini tidak bisa menilai bahwa Misalnya orang Jawa Orang yang nguli-nguli ah. Semua orang Jawa itu nguli hmm. Semua orang Lombok itu maling Tidak bisa kayak gitu oh, iya. Itu Maaf. hanya Oknum saja Oknum saja Indonesia bersatu ah, Oke okay, ya, mau kita lanjut lagi kelompok yang. <laughs> <laughs> Tapi gimana kalau kita membahas tentang masalah yang lagi viral di Bali pak? Christian Grey dia. Christian Grey ya. Okay. Oh, gitu dia gimana? tuh kayak mengajak orang-orang Amerika gitu datang oh, ke Bali. Yang Bali mm. ya, oh. karena katanya kalau di Bali tuh enak dia tuh gak bayar pajak gitu. Bener gitu dia. Kalau salah dia kan fotografer ya fotografer. Kurang nah, tahu sih. Saya kurang tahu juga. Kalau dia fotografer sering berdomisili di Bali gitu. Oh, Oke. Okay. Gitu. Mungkin makanya dia tahu. Gimana sebelumnya? Ya, oh, iya, bisa masuk ke Bali. Dan itu ternyata ilegal, ya Mas. visanya tuh gitu lah. Maksud saya, kalau Anda punya sesuatu yang ilegal, ya pasti itu buat diri Anda sendiri aja. Yang iya, paling share sebar -sebar, gitu kan? Semua sebilang jangan hidup di Bali kan? Enak hidup di ya, Bali, enak, gitu. enak enak Emang enak pajak kecil, maksudnya Indonesia ya, masih ya, Indonesia oh. Oh, gitu. Iya. UMR kecil, iya. <laughs> tapi bisa hidup gitu loh. Saya kan. hidup Dan tapi. sekarang katanya orang itu udah ditangkap sih, karena yang ilegal iya. itu. Katanya diusir deportasi gitu, ke ah, oh, negara, negara asal. Kemarin bermasalah sama imigrasi oh, udah ya. langsung. Wah itu udah langsung sih. Kayaknya langsung di deportasi. Ya, tapi pernah gak sih kalau kita yang udah lama di Bali gitu kayak merasa risih dengan bule-bule yang ada di sini gitu kayak pernah gak sih anda sendiri? Ya. Tidak semua bule bikin risih, banyak juga bule yang baik. Tapi uh, kalau salah tahun 2019 itu saya nonton, eh saya, saya baca berita di di koran online, ya, uh -huh. itu ada bully-bully yang duduk di atas papan bunyi puri. Itu ya, pura, papan pesantren, papan uh -huh. itu malah duduk di sana, putu putus gitu. Oh, ada iya. tempat kenapa gitu-tutukin sama dia sampai cari dia servis-api dia kan tidak menghargai kepercayaan orang berarti bener, dia kan sebagai tamu gitu ya sebagai tamu yang nikmati wahana yang ada ada banyak wahana ada kolam mungkin itu dikira wahana wah ini ada naga gitu <laughs> <laughs> kita tanyain dia di Amerika ada naga kayak gini loh kita <laughs> tapi ya, ya, ya. <laughs> ya, <laughs> ya, <laughs> ya benar-benar itu buat risih juga ada juga bu tapi ya banyak yang baik bang yang kan? banyak yang baik banyak yang baik tuh kayak dia tuh mendonasi, mendonasi. gitu kan yang dia menghidupi ada kan yang nikah sama orang bule tuh anda apa maneka anda hmm. tuh di full dibiayai gitu loh sama keluarga mungkin dia percaya sama anda orang Bali biasanya yang nikah nikah tuh item item kan apa lagi oh iya nentor bahkan ada di di pura pak masa ada Ciuman, nentor papan kan? tuh papan Iya pokoknya dulu pasti ada tuh coba cari nggak gitu <laughs> dan bahkan ini apa tuh waktu gempa besar di lombok tahun 2018 ya. uh, itu itu ada orang yang kerasukan kan, orang-orang Bali yang ada di sana kerasukan kerasukan sih? kerasukan sama penunggu gunungnya Gunung, ya. oke. Okay. ini serius nih, sama penunggu gunungnya dia ngomong pakai bahasa Bali kuno deh gimana? padahal orang yang kerasukan ini aja kalau dia nggak kerasukan tuh nggak, nggak bisa bahasa Bali kuno eh, iya. dia ngomong pakai bahasa Bali kuno, kebetulan ada berada yang ngerti kan jadi disimpulkan bahwa di sana itu ngamuk karena banyak perilaku seks bebas di sekitar gunung gunung, gunung Rinjani jadi beneran dicari tahu ke gunung Rinjani itu emang saya boleh mendakikkan eh. itu sebelum corona tentu, -tentu banyak kondom tak. ternyata banyak kondom bekas ternyata Wih, oh iya. apa sensasinya ngetok di gunung Padahal gitu kondom bekas kan taruh aja di tong sampah kan bisa dikumpulkan jadi mainan balon-balonan ulang ulangan bisa oh iya ada pernah anjing ada kondom cium aja aja tuh bekas iya betul ada sperma lah di dalam kondom iya masih ada jembut-jembutnya bawa bawa pandan gitu pandan Napa Pandanju? Oh Pandanju. Pokoknya kan gitu zamannya. Kebetulan bawa kelapa. <tuk> Tapi ngomong-ngomong yang kerasuan bisa saja kemarinnya dia baca lontar pak. Ba. Iya. Makanya dia hafal. Oh. Dijajan <laughs> di manggil gitu, aja kan. <tuk> Tapi di gunung apa tuh? Eh uh, ya di gunung Rani. Oh. Tertinggi di lombok itu. Ya, um, really. Tapi emang angker sih Rani ya. Sama kayak Gunung Agung ya. Jadi kalau anda atau, para subscriber ini kalau mau naik ke Gunung Renjani Misalnya sudah sering naik gunung ya Atau anda anak pramuka, tentara, apa-apalah, polisi gitu Jangan pernah sesumbar di gunung itu Misalnya, ah, saya saya sudah biasa naik gunung, oh, gunung gitu. kayak begini ini gampang aja Itu anda tidak akan bisa pulang Oh, emang Memang apa? pasti akan dibuat nyasar sama Sama so, penunggu, penunggu disana di ya penunggu di sana. Oh iya, bener Saya, sampai sekarang gak pernah naik gunung saya pak Iya okay. Bener-bener Gunung apa yang pernah dinaik? Gunung, gunung bele <laughs> Pernah Pak Bu ada satu bule yang dulu buat YouTube itu video yang kayak ngolok-ngolok Jimbaran. Tahu pernah? Ya gak oh, sih yang itu iya, yang dulu. Iya, yang gila-gilaan Jimbaran itu. Ya, yang apa? Yang Jimbaran kota mati lah, sepi ya. gitu. Pokoknya dia tuh di YouTube-nya tuh ngomong kayak eh tuh jangan jangan ke Jimbaran karena orangnya tuh apa namanya? Orangnya tuh orangnya tuh cuek rasis, rasis, rasis, gitu ya, oh. gitu. Katanya dia iya dia salah goblok tuh ibulnya maksudnya dia ke sini tuh pas zaman corona. Iya. <laughs> oh gitu benar banget. Nah, kan sepi. Kan tuh kan Goblok itu jancuk. <laughs> itu di mana aja kalau gitu? Mau di California juga sepi Iya mau nah, ya. Kansas, di Texas Dia Iya. Enggak, itu secara langsung dia mengatakan bahwa orang Jemberang itu tak artis baby nah, Oh iya itu. bener nah, kita, kita aja yang salah kaprah ya? Kita yang salah kaprah oh, Iya nah, iya, kita yang berusia Grita ID ya? Iya itu idea. pengen ngomong gitu tapi enggak tahu caranya Boleh iya. oh, iya. kan gak ngerti yeah. Ya itu sih, bule memang mantap sih, bule itu emang <laughs> kenapa mantap aja? Nah. Semoga dengan keberadaan saya ini, subscriber anda jadi Ya. Yeah. Jembang <laughs> Semoga, semoga mudah-mudahan meningkat lah, Siapa tau ada bule Pertama saya akan subscribe Eh, saya sudah subscribe, subscribe Sudah Sudah iya. subscribe <laughs> dan juga tonton video ini supaya jam tayangnya memenuhi syarat untuk dimonetisasi dan iya, kita iya. punya uang hmm. untuk membayar WiFi <laughs> dan juga membayar pengacara <laughs> kalau kita ada salah omong. Benar sekali. Benar, karena, karena pengacara mahal. Pengacara sekarang mahal. Iya, karena, karena kita sekarang tuh Dikit-dikit UTE gitu. Di ngomong tentang apa lagi Pak? ITE. ITE. Itu sebagai pembahasan penutup kita. Penutup kita karena sangat sarkasik kalau kita ngomong. Oke, kita tutup aja Pak. Oke, terima kasih Bapak Nanda yang sudah bisa mewakili orang lombok yang bisa ngomong di podcast catatan kaki. Jangan lupa kunjungi channel YouTube saya. Wah ada ada. Nama Anda namanya? Oh Anda. membahas apa? Sinya Pak. Itu dibahas. Sinya di sini ya. Sinya apa? Sinya. Ada video stand up komedi. Hmm? Ada ya. Ada. Seru si lucu dong. Pasti lucu. Pasti lucu. Makanya tonton. Main pas main sama istri di. upload oh, tidak dong. Oh itu eh. ada uh, tapi. Itu di SNXX ini. Eh. Bukan di YouTube. Atau SNXXX. Nih ya. Padahal anda udah nikah lo ya. <laughs> ada. Di situ saya mencari perbenaran <laughs> saya. gratis. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Oke okay, terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai habis ya kan. Jangan ya, lupa, ya. lupa untuk subscribe video ini dan juga jangan lupa untuk subscribe channelnya nyoman anda, ya, iya. nyoman anda aja gitu namanya, namanya. Oke, okay. terima kasih teman-teman nama Seven ya. Saya nyoman Gus Kris. <laughs> saya, saya, <nyoman laughs> saya nyoman anda, Ibu kamu nyoman nyoman anda. Kita untuk dari terhadapan kalian, terima kasih dan sampai jumpa.